Belum boleh, iya <laughs> iya. Ya, kalau boleh tahu, uh, bisa gak Adi, Adinda nih jelasin di, di apa dari suku mana gitu, Bugis, Makassar, atau Toraja, atau, atau apa? Kalau Bapak itu Jawa, kalau Mama saya itu Toraja. Wow, wow, iya <laughs> iya iya iya. Ya. Berarti ada Sulawesi-nya juga, berarti ya. Tadi kupikir orang China malah <laughs> Iya, e, mungkin e, pertanyaan saya berikutnya, kira-kira e, apa yang ada ingin lakukan setelah menjadi seorang Muslim gitu? Ingin memperdalam Islam saya lagi sih Pak, kayak saya perlu belajar lagi tentang Islam karena Islam itu menurut saya kan luas, jadi saya pengen belajar tentang Islam yang lebih dalam lagi. Oh ya Masya Allah. Jadi sekarang masih kuliah status mahasiswa ya? Iya Jurusan apa kalau boleh tahu? Saya jurusan pertanian. Wow, subhanallah. Nah, eh, kenapa milik gitu untuk masuk ke CTT atau gabung dengan Bang Suma? Ada yang arahkan atau gimana? Kebetulan Bapak dosen ini saya cerita-cerita, jadi saya diarahkan ke sini pak dosennya pak Abdul pak abdal iya pak iya uh, boleh kami tahu kok bisa bapak milik ke tim kami zsd gitu uh, saya lihat kalau di uh, punya pak zul ini lebih cepat gitu terus uh, meyakinkan juga sih sebenarnya banyak mahasiswa kami yang mau alaf cuma terkadang surat-suratnya lambat uh, terus setelah itu tidak ada pembinaan sama sekali, gitu ya. Jadi ada juga yang balik lagi. Yang agama A, masuk Islam, terus balik lagi karena tidak adanya pembinaan. Sedangkan saya, Pak, jujur, saya di Prodi ini harus mengurus hampir seribu mahasiswa. Jadi saya tidak Masya bisa, Allah. apalagi menghadapi. Seperti kan kita harus toleran, tidak boleh ini kan. Jadi kalau yang datang saya bantu, tapi saya tidak pernah memaksakan juga. Karena itu hak pribadinya orang. jadi Benar, benar. Benar, uh, saya benar, lihat benar. punya Pak Zuma ini cepat, uh, surat-suratnya juga saya lihat cepat. Jadi, iya, ya, itu sangat membantu. Jadi, sebenarnya. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Jadi, nanti setelah syahadat ini segera kita kirimkan uh, legalitasnya, nanti tinggal dicetak aja di sana, kan? Iya. Dicetak di sana, kemudian setelah itu ditandatangani. Uh, setelah itu bisa dikembalikan ke kita kopiannya sebagai arsip. Lalu kemudian masternya itu dipegang sama adik ini. Untuk dijadikan sebagai dasar perubahan data-data keagamaan gitu ya. Dan juga perlindungan terhadap hak-haknya sebagai seorang muslimah. Nah habis ini kan adik ini pasti sudah pakai jilbab gitu ya kan. Nggak lagi menampakkan wajahnya yang anggun cantik cerita kayak gini. Ya. Tapi dia menggunakan uh, mukenah atau jilbab layaknya seorang muslimah. Iya pelan-pelan tapinya ya kan jangan seketika langsung wah begitu jadi muslimah semuanya jadi haram nggak boleh gini haram enggak boleh gitu enggak juga Islam itu nggak kaku Islam itu fleksibel jadi apa yang kemudian uh, nantinya dipelajari dalam Islam itu jangan terlalu dipaksakan untuk diterapkan dalam kehidupan uh, sembari mengkaji belajar tentang Al-Qur'an ya sedikit-sedikit syariat itu diterapkan. Nah, terus kemudian nanti kalau mau belajar Islam di sini kita ada room Iqra, di sini ada room Al-Qur'an jadi ada ini kapan ada waktu boleh masuk sini tapi jangan masuk di kelas debat. Karena kalau di kelas debat itu orang biasa ngotot-ngototan di sana memperjuangkan uh, kebenaran. Meskipun uh, sebenarnya dalam dunia debat itu ada disiplin ilmu yang memang harus kita miliki sebagai seorang muslim, apalagi sebagai seorang mu'alaf. ya Salah satu metode untuk membentengi akidah itu harus sering-sering nonton debat, seperti Zakir Naik Nah, di sini itu terjadi juga. Kita ada room, seperti tadi ketika adik masuk, situ ada debat antara Kristen-Islam. Nah, kalau niatannya itu untuk menguatkan akidahnya, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk masih proses mencari mana yang salah, mana yang benar, itu tidak di apa dibolehkan untuk ikut ke sana, karena jangan sampai uh, Anda menemukan seorang muslim atau muslimah yang ditanya tentang Al-Quran, tapi karena keilmuannya tentang Al-Quran belum memadai sehingga itu dijadikan sebagai dasar pijakan untuk mengatakan oh Islam itu ternyata kayak gini ya padahal oknumnya yang tidak memahami Al-Quran secara maksimal, sehingga ketika ditanya tentang Al-Quran, dia pun tidak maksimal menjawab tentang apa yang ditanyakan oleh uh, si penanya mungkin seperti itu, mungkin sebelum Bersahadat Adinda mungkin ada teman-teman kita yang ingin uh, kenal kenal ada ini lebih jauh atau Pak dosen uh, saya persilahkan kita tidak buru-buru kan Adik Ade Ilya buru, buru kan tidak Pak oh iya udah silakan yang angkat tangan tadi silakan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Wa warahmatullah. warahmatullahi ya, wabarakatuh Pertemu Pak Abdal Sehat selalu ya Pak Abdal Dari Pak yang diseladis Pak Alhamdulillah sehat ya. Pak ya, ya, ya. Terus Pak berjuang Pak Membina mahasiswa kita Pak Repot tuh seribu mahasiswa Pak Tapi Alhamdulillah Bapak bisa masih menyempatkan diri kemari Tapi dari JCC sangat mengapresiasi Sehat terus untuk Bapak Sukses Amin Amin Terus kemudian ke Adek Adelia. Uh, ini udah ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dek? warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan setelah bersolat nanti oleh uh, guru bunda kita Juki Piliamabas terakhir saya melihat wajahnya oh, yang anggun ini lebih anggun lagi kalau nanti pakai hijab. Itu himbauan, boleh ya? Insya Allah. Insyaallah ya satu pertanyaan sebelum ke yang kedua dan sebelum yang ketiga-tiga aja <laughs> karena waktunya agak lama tahu boleh tahu agak lama sedikit ada umur berapa sekarang saya umur 22 Pak kalau nggak salah dengar tadi dari tanah aja ya Oh iya-oh iya nah, ya. sholat ayodumai anda tambah satu aja pak. tambah oh, satu orang aja. bahasa bahasa apa bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. sekarang stay di mana dek? saya di Samarinda pak. oh Samarinda. ya alhamdulillah. jadi apa sih yang melatar belakangi ade ini memeluk Islam? apakah mengkaji secara keilmuan atau seperti apa? bisa diceritakan singkat? kayak itu saya kan pernah itu, Pak. Dengar-dengar -dengar ceritanya dari itu ceramahnya Dokter Zakir Naik. Terus saya cari-cari, kayak, "Oh, ternyata kayak gitu, kayak gitu." Jadi, saya lebih yang anggapannya yang saya cari ini loh, agama ini loh yang saya cari. Oke, okay. artinya ada pencarian di intinya di sini, bukan berdasarkan mimpi, toh. Oh, kalau mimpi, nah ceritanya kayak gini juga, Pak. Ada kan? Uh, mungkin karena saya itu kayak sudah enggak punya anggapannya saya enggak punya pegangan apa-apa. Hmm. Terus kayak berperang sama hati, sama pikiran gitu kan, Pak. Jadi hmm. pas saya sebelum mau tidur itu, saya juga pernah ngomong kayak gini, enggak uh, tahu ini mau ke Tuhan siapa, saya bilang kayak gini. Mau kemana doanya, tapi tolong kayak berikan saya jawaban, agama mana sih yang benar gitu. Terus malam itu saya dimimpikan saya nggak tahu ada yang ngomong mungkin ada pokoknya ada yang bilang kalau agama Islam itu agama yang benar kayak gitu oke okay. jadi feeling anda nggak salah nanti akan dijelaskan nanti melalui Tausiah ustadz ustadz kita ya terus ter, uh, terakhir aja nih, banyak yang resign berbagai waktu uh, keluarga gimana responnya uh, sebelum saya pindah juga tuh saya sudah sempat cerita ke orang tua saya Ya, Karena uh, kalau awalnya itu orang tua saya itu udah setuju dua-duanya Cuman kalau Bapak, karena Bapak juga latar belakangnya dari agama Hindu hmm. Jadi uh, saya Bapak itu pernah bilang kayak gini Kalau misalnya itu agama yang kamu percayain Ya terserah aja kayak Ya boleh, tapi kalau orang kalau mama saya belum, Pak. belum belum boleh. Ya nanti bagaimana caranya nanti dipandu oleh gerundak kita juri pilih sama pendekatan kepada orang tua. Sekian dari saya sebenarnya banyak hanya berbagai waktu bang Juma kembali ke bang Juma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Mungkin baiknya kita Uh, syahadatkan dulu Baru kemudian Sahabat-sahabat uh, yang pingin dialog Dengan adik kita ini Nanya-nanya uh, uh, gitu maksudnya ya Baru kita buka sesi berikutnya Kita syahadatkan dulu Boleh ya teman-teman Seperti itulah Bagusnya Iya. Masih ada yang pingin dialog sama dia kan Masih ada beberapa orang kan Banyak banget okay. ini Ya bolehlah tanya-tanya supaya adik ini juga merasa ada keluarganya di sini Kan cuman pak dosen aja <laughs> Oke kita mulai ya dek kita standar ya. ya Baik mohon maaf kalau tampilan saya begini adanya ya Memang namanya juga masih muda ya kan Ya Bang Handi Ya kurang lebih sama karena pengakuan sendiri kan <laughs> Masya Allah hey, Pengakuan Masya. sendiri masih muda lanjut nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat uh, yang dimuliakan oleh Allah, jadi saksilah antum semua bahwa pada malam hari ini, tanggal 18 Agustus 2022, adik kita uh, Adelia sesuai dengan identitas KTP yang ada terkirim di tim kita itu. Beliau tadinya adalah agama protestan. Uh, hari ini beliau ingin mengikrarkan. Uh, persaksian untuk mengikat diri dalam satu akidah ajaran agama Islam kita semua menjadi saksi bahwa uh, Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak tidak kemudian membiarkan hambanya yang menginginkan kemudian masuk dalam barisan hamba-hambanya yang beruntung dan diberi nikmat keselamatan sebagaimana apa yang ada dalam surah Al Fatihah baik Adinda Adelia, uh, kita mulai prosesi syahadatnya ya. Dinda Adelia iya ya. baik Bismillahirrahmanirrahim mohon ikuti uh, lafal bacaan atau syahadatain yang akan saya ucapkan lalu kemudian kita masuk dalam uh, terjemahan dalam bahasa Indonesia Ashadu Ashadu Ashadu Allah Allah, ilaha, ilaha, illallah, illallah, wa ashadu, wa ashadu, anna, anna, Muhammad, Muhammad, Rasulullah, Rasulullah, aku bersaksi, aku bersaksi, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah selain Allah dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Muhammad bahwa Muhammad adalah utusan Allah adalah utusan Allah sah, sah. Allah Akbar Masya, Masya, Allah. Allah. Allah. Masya Allah Masya Allah jadi Alhamdulillahirobbilalamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Adinda Adelia. Sekarang ada ini adalah seorang Muslimah, seorang hamba Allah yang kemudian diwajibkan bagimu untuk kemudian mentaati perintah-perintah Allah. Jadi gini, Ade. Uh, Pemirut bang gimana? Demit. Cek, cek. Ya, langsung. Oke. Okay. Jadi, Tuhan yang kita semua itu adalah Allah SWT. mana Tuhan kita itu memang tidak bisa terlihat wujudnya ya. Tapi, uh, sifat wajibul wujud itu menandakan bahwa dirinya ada dikarenakan karena adanya alam semesta ini. Alam semesta ini ada disebabkan karena ada yang menciptakan. Dia lah yang menciptakan alam ini sehingga alam ini ada. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada, maka mustahil alam semesta ini ada karena penciptanya saja tidak ada. Karena alam ini ada, bukti bahwa Allah itu ada. Oleh karena itu di dalam uh, sholat-sholatmu nanti di dalam ibadahmu nantinya, Adinda, ketika uh, kamu takwir Allah Akbar, nyatakan di dalam keimananmu dalam hatimu bahwa alam semesta ini adalah ciptaan esensi yang maha kuasa ya. jadi kalau kemarin-kemarin ada ini menyembah atau beribadah kepada manusia bernama Yesus, itu ditinggalkan menuju kepada penyembahan terhadap esensi yang menciptakan Yesus memang kita tidak mampu memvisualisasikan wujudnya namun, namun keyakinan kita terarah kepada bahwa kita adalah makhluk alam semesta ini adalah makhluk dan kesemuanya ini adalah ciptaan dari Allah ta'ala oleh karena itulah kemudian, bagaimana cara kita melihat Allah, cara kita melihat Allah, tak, tak lain dan tak bukan adalah menundukkan diri ini terhadap syariat dan hukum-hukum yang ada. Kita ikat diri ini dengan syariat dan aturan-aturan Allah, dan prosesi penyembahan menjadi penghubung, ibadah kita menjadi penghubung kita terhadap yang menciptakan kita. Bukan dengan melihat dan salaman lalu dikatakan bahwa inilah pencipta yang kemudian bisa dipeluk, bisa diciumkan. Tapi kita berhubungan dengan pencipta kita dengan cara ibadah kita. Nah, ibadah ini adalah merupakan alat yang digunakan oleh hamba Allah untuk kemudian ber, e, berkomunikasi dengan Allah. Jadi yang pertama yang adinda lakukan setelah ini adalah sholat, mandi dulu, ya kemudian disunahkan, ya, kemudian anda sholat. Kemudian setelah itu, adek mendekatkan diri kepada orang-orang yang cenderung cinta kepada Al-Qur'an. Jadi jangan terpisah seperti Pak, Ustadz, Pak, eh, Pak dosen tadi katakan ada yang syahadat kemudian kembali lagi ke alamnya. Nah, setelah ini Adik cari masjid, cari perkumpulan-perkumpulan majelis yang kemudian disitu situ Adik ini bisa belajar. Jangan tinggalkan Al-Qur'an. Kalau misalnya Adik ini uh, sibuk, silakan masuk ke sum kita ini. Di sini ada kelas Iqra, di sini ada kelas Al-Qur'an. Insyaallah teman-teman yang ada di sini sama-sama belajar dari nol untuk kemudian uh, belajar membaca Quran nah, kemudian kami minta kepada Pak dosen uh, kalau misalnya besok-besok ada yang uh, menjadi masalah atau ada kendala terhadap terhadap adik kita ini apapun itu tolong kita berbagi ceritakan kepada kami ada masalah uh, internal atau eksternal terhadap adik-adik kita Adelia mohon diimpokan ke kita sebagai orang yang memiliki tanggung jawab terhadap keislaman beliau. Saya kira begitu dari saya. Teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin tanya jawab dengan Adinda Adelia, waktu dan tempat saya persilahkan. Siapa dulu bang Juma? Dokter Akal, Dokter Akal bang Julius dulu. Alhamdulillah, Alumidi ini ngalah dulu Oke, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, buat teman-teman semua. Selamat malam juga, buat. Wassalamualaikum. Oke, okay. okay, ini saya jadi bingung ya mau ngomong apa Tadi masih ingat tiba-tiba jadi lupa Oh, ini artinya nih tinggalnya sama orang tua atau ngekos nih? Oh, sekarang saya lagi ngekos Oh, lagi ngekos ya Jadi ini orang tua kan udah tahu mau uh, pindah ya mau pindah. Jadi ini tahu nggak hari ini syahadatnya? Enggak hmm. <laughs> tahu Jadi rencananya gimana? gimana ngabari orang tuanya atau diam-diam saja? nanti saya pelan-pelan ngasih tahu oh, pelan-pelan ngasih tahu ya ini udah semester berapa ya tadi sorry uh, agak telat masuk soalnya tadi saya semester sudah semester delapan oh, sambil kerja atau uh, cuman kuliah doang cuman kuliah aja saya oh, cuman kuliah ya Tapi luar biasa ya masih uh, masih usia kuliahan tiba-tiba memutuskan uh, mualaf ya di kota perantauan lagi gitu ya bukan di kota sendiri ya kita doakan semuanya dilancarkan ya diberikan rahmat oleh Allah sehingga proses Adelia mempelajari Islam ini bisa lancar ya karena kita nggak bisa pungkiri juga kalau ada orang yang berpindah keyakinan tentu saja dari teman-temannya yang di lama yang di agama lama pasti akan membujuk rayu ya membujuk rayu Adelia untuk kembali ke agama lamanya. Ya, mungkin Adelia sendiri, di agama lama ini ada ikut aktif di gereja atau enggak? Uh, saya dulu ikut kayak pemuda gereja gitu. Enggak, sampai sampai terakhir ini masih aktif enggak di gereja atau sama teman-teman gereja? Oh, enggak ya. Jadi ini teman-teman tahu enggak kalau Adelia pindah? Saya sudah lama enggak ke gereja, Pak. Oh, sudah lama enggak tahu? tapi dari teman-teman yang istilahnya secara agama di Kristennya agak kuat itu ada tahu nggak ada pindah oh nggak juga ya yang nggak ada komunikasi ya karena yang pasti biasanya kalau ada yang pindah kan tentu saja dari teman-teman Kristennya pasti akan inilah ya datang menjumpai meyakinkan kembali agar mau kembali ke agama lamanya ya inilah yang seperti Bang Zuma bilang perlunya lingkungan yang positif ya karena kita nggak bisa pungkiri yang namanya manusia ini kan lemah ya, manusia ini ada uh, istilahnya tidak stabilnya. Jadi kadang bisa kuat, kadang imannya lagi lemah. Ya namanya juga manusia gitu. Kadang-kadang kita ada di satu titik yang mungkin kita merasa sendiri, iman kita pun lagi lemah-lemahnya gitu kan. Apalagi kalau badai cobaan itu datang, nah itulah butuh keluarga, butuh lingkungan yang menguatkan kita karena takutnya saat badai cobaan itu datang kalau... De Adelia ini belum kuat ya, mengakarnya belum kuat, takutnya nggak bisa menghadapi cobaan itu. Ah, itulah saya rasa memang butuh segera ya, ada lingkungan yang benar-benar positif yang bisa mengajarkan uh, De Adelia ini supaya makin kuat keimanannya. Mungkin dari saya itu saja dulu, lanjut ke yang lain. Iya, okay, sekedar ya. diketahui uh, Kojulius ini juga mu'alaf De Adelia. Beliau mu'alaf yang insya Allah akan istiqomah berjuang bersama kita. Nah setelah ini ada artisnya C.C.C. Silakan Dinda Umi Dini <laughs> Terima kasih uh, Pertama-tama Umi ingin mengucapkan kepada saudari kita yang baru ini Mengucapkan Ahlan wa sahlan Juga doa pertama bagi keselamatan Adelia Novin, Novita Kristanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh de. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Datuk. Alhamdulillah, Umi mau tanya nih sama Adelia. Sebelumnya, Adelia sebelum uh, mengukuhkan diri melabuhkan cinta yang terakhirnya ya ke dalam iman Islam. Adelia tahu enggak kalau Adelia ini adalah salah satu yang dipilih Allah untuk mendapatkan hidayah, karena tidak semua orang mendapatkan hidayah itu. Dan Adelia tahu enggak keutamaan menjadi seorang mualaf? Sudah tahu belum? Belum tahu. Alhamdulillah, Umi sedikit kasih tahu aja. Kasih tahu, dan ini hadirnya harus benar-benar bersyukur kepada Allah, karena uh, tadi sudah Umi katakan bahwa hadirnya ini adalah salah satu dari orang pilihan Allah yang uh, mendapat hidayah dari Allah. Karena tadi sudah Umi katakan, ini yang membuat kecemburuan kami juga sebagai umat Islam begitu ya, karena hadirnya sudah menjadi manusia pilihan Allah untuk mendapatkan hidayah itu. Ada banyak keutamaan deh ya tentang... Ya. Uh, se seorang mu'alaf itu, Umi akan kasih sedikit aja dulu, mungkin beberapa. Yang keutamaan yang pertama, uh, mendapatkan pengampunan dosa. Ini Allah sudah sebutkan di dalam Quran Surat Al-Anfa 38. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang lalu. Dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah atau ketetapan Allah terhadap orang-orang terdahulu. jadi uh, Adeli harus bersyukur karena Allah sudah menyatakan bahwa dosa-dosa Ade ini yang terdahulu itu sudah dihapuskan. Ade ini sudah seperti layaknya bayi yang baru lahir kembali tanpa ada cacat, tanpa ada cela, tanpa ada noda. Seperti itu. Kemudian yang kedua juga Ade ini uh, dengan mualaf ini akan dihapuskan semua dosa. Kemudian sebentar ya. Umi akan lihat dulu dalilnya supaya kita uh, kemudian uh, dihapuskan segala keburukannya. Ini ada diriwayatkan di dalam hadis uh, Anasai. Jika seorang hamba masuk Islam, lalu Islamnya baik, Allah menulis semua kebaikan yang pernah dia lakukan dan Allah menghapuskannya dari semua keburukan yang pernah dia lakukan. Kemudian setelah itu ada kisos atau belasan yang adil yaitu satu kebaikan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Adapun keburukan dibalas dengan Hal yang sama kecuali Allah Jalla mengampuninya. Kemudian juga menggugurkan dosa. Ini ada di dalam hadis riwayat uh, muslim. Nomor 121 dalam kau tahu bahwa Islam menggugurkan dosa-dosa sebelumnya dan bahwa hijrah atau hijrah ini menggugurkan dosa-dosa sebelumnya bahwa hijrah ini menggugur menggugurkan dosa-dosa sebelumnya kemudian ada jauh dari kerugian kemudian terhindar dari perbuatan yang sia-sia terhindar dari azab dan masih banyak lagi jadi Adelia Adelia di sini harus sangat bersyukur sangat bersyukur dengan kemualafan Adik ini adalah su suatu jalan yang tepat di mana Adik sudah melabuhkan melabuhkan pilihan yang terakhir di dalam keimanan ke keimanan Islam Adik ini. Alhamdulillah ya Dek ya. Baik, selanjutnya kami kasih untuk e, saudara mualaf kita Bang Nazir. Luar biasa, Dek, ditemani dengan para mualaf sudah di sini. Silakan Bang Nazir. Oke okay, baik terima kasih Umid Dini, Gurunda Zuma. Nah ini mualaf juga ini. Mohon izin ya Gurunda. Paling ganteng ini ya bangku Iya <laughs> silakan. Hitam manis hitamnya kayak anu aspal campur solar ya. <laughs> Enggak juga kok. Cakep. Silakan <laughs> silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Uh, Ada Anda Allah pilih langsung. Ya ayuh lazina fisil mikafah. Hai hey, orang-orang yang beriman, ada ini beriman, beriman kepada siapa ketika ada akalnya ada mulai berpikir tentang siapa Allah, siapa mana jalan yang terbaik maka Allah pilih. Ada beriman baru Islam, beda beda dengan titik-titik lah. Saya juga orang tua saya masih masih Kristen semua, sama ada-ada juga masih Kristen dan Insyaallah semuanya dapat hajiday, Insya Insyaallah. Selamat datang. Selamat datang dan selamat datang. Allah telah membuka hidayah selebar-lebar untuk adek. InsyaAllah dosa-dosa adek sudah dihapuskan oleh Allah. Malam ini melalui perantara guru kita, guru Dazuma, InsyaAllah adek mulai dengan buku yang bersih. Jadilah Islam yang kafah, Islam yang sesungguhnya, menggunakan hijab itu wajib karena dalam 1 Korintus 11 juga menyatakan setiap perempuan harus menuduki kepalanya. Kalau tidak, maka dibotakin kepalanya dan diusir dari kampungnya. Sudah menghina Allah itu. Dan Islamlah yang menjalankan ajaran Bible. Bukan Kristen. Mohon maaf. Bukan Kristen. Jadi adek malam ini, Allah pilih sebagai hamba Allah yang luar biasa. The best. The best. The best. The best. Saya kembalikan kepada Guru Dazuma. Semoga silakan Guru Dazuma. Terima kasih abangku. Barakallah. Terus, siapa lagi nih teman kita yang muslim? Adina Jocel ada? Adina Jocel. Adik kita masih. Oh iya, iya, iya. Ya. Maaf sebentar, sebentar. Okay. Saya sambil di sini soalnya satu. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya ya. Semoga ada Waalaikumsalam dalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau juga mualaf ini. Silahkan. Ini ta'ala ya. Untuk okay. adik Adelia Novita Kristanti ya. Semoga kita bisa menjadi seorang mu'alaf yang istiqomah dan juga semoga bisa kafah dalam keislaman kita. Oke, okay. uh, yang mau saya tanyakan dan mungkin ini adalah sesuatu yang perlu dikomunikasi dengan adik Adelia, ya. mungkin uh, bisa diajari siapa gitu. Yang utama kita saat mu'alaf itu diajari cara sholat, ada berapa rakaat gitu, itu penting sekali. Karena mungkin ya. dulu saya juga mengalami itu dan kita tidak paham, saya tidak paham dulu Oke okay. Mungkin itu yang penting dari saya Dan semoga adik Adelia ini Jadi apa ya Semangat untuk ngomong sama keluarganya Juga pelan-pelan eh, Insya Allah kalau jujur nanti akan ada jalan ya Kemudian Cara ngomongnya juga Meski ini ya kar Karena kebetulan saya sama adik Adelia ini sama Latar belakang dari orang tua Hindu Jadi Itu agak apa ya? Mungkin agak keras ya, Adik Adelia ya. Tapi semoga bisa melewati itu semua dan pokoknya semangat. Saya mau nangis kalau kayak ini nih. Udah yang lain silahkan, untuk Bang Andre ini ada Bang Andre juga yang mualaf. Jadi di sini ada banyak mualaf Adik Adelia dan semoga kita semua yang mualaf bisa menjadi mualaf yang uh, kafah ya untuk semuanya dan uh, saya juga masih dalam tahap belajar semoga bisa lebih baik lagi. Amin. Silahkan silakan. Silakan, Bang Andre. Bang Silahkan. Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat. Mas Gondian itu tadi. Mas Gondian dulu, kayaknya. Eh. Biar aja dia. Gak, Gak apa-apa, monggo monggo, Bang Andre. Tafadil. Ya, ini sebentar aja sih. Saya juga baru kaget ya, maksudnya itu uh, Mbak Adelia ya, Mbak Adelia, Mbak, Mbak Adelia nih saya itu juga baru dua tahun saya mu'alaf ya, dan kebetulan mu'alafnya saya ini bukan, uh, Alhamdulillah bukan terpengaruh sama siapapun gitu kan, ya semoga sama apa yang dirasakan oleh Mbak Adelia ini, karena kebenaran itu mutlak ada di Islam, jadi Uh, semoga Mbak Adelia ini jangan takut ya. Pertama mungkin mungkin ya mungkin takut. Aduh kenapa bahasa Arab, kenapa bahasa ini, kenapa uh, caranya begini, kenapa sehari lima waktu. Tapi pada saat dijalanin demi Allah itu nikmat sekali dalam arti uh, rada ada sedikit berbeda memang gitu. Dan begitu begitu bangganya kita bisa menghafal walaupun satu ayat itu kita menghafal kayak bangganya bukan main gitu loh dan Alhamdulillah uh, kita, saya menjalankan ini sesuai dengan apa yang sudah diajarkan dan uh, semoga Mbak Adelia juga lebih istiqomah nantinya jangan terpengaruh oleh apapun siapapun coba diingat-ingat Islam itu lebih lebih diakal dulu baru iman jadi harus lihat dari akalnya dulu bagaimana itu aja sih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan silakan yang lain. Lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini mualaf juga ini silakan. silakan yang mualaf ya. Eh uh, mana yang barusan bersahadat Saya uh, godian dulu Bu Indri. Ya? Godian dulu godian dulu Bu Indri. Jangan, dulu. Enggak, apa -apa. Oh, oh, enggak apa-apa. Oh, iya oke baik baik baik. Oh iya saya dulu. sebelumnya saya bingung ini mau panggil Kak D atau Mbak karena mungkin saya lebih muda ya, ya. Uh, saya panggil dan Mbak Adelia ya ya, jika sebenarnya, aja, ya. Uh, sebenarnya saya sedikit insecure kalau ngobrol sama Mu'alaf karena mungkin Mu'alaf itu suatu keanugerahan yang tentunya dapat dinikmati oleh saudara dan saudari kita yang ada di sini yang sudah mendapatkan kemenangan kalau kata Allah inafatahnalaka fathamu bina. Sebenarnya Selamat untuk Kak Adelia yang sudah memasuki suatu gerbang kebenaran yang akan membawa Kak Adelia ke kebenaran yang kekal, yakni surga. Yang dimana nomor satu untuk memasuki gerbang itu adalah sahadat, selanjutnya sholat, zakat, dan tentunya eh, kata Nabi SAW tentang Islam, Nabi berfirman, "Eh, sorry, Nabi bersabda, 'Al-Islamu, ya'lu Allah, ...yang artinya Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya Itu kata Nabi, sungguh dahsyat sekali. Jadi di muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Dan itu merupakan suatu nikmat, suatu kemuliaan yang bisa kita miliki. Khususnya untuk teman-teman mualaf Kak Adelia yang sekarang Alhamdulillah... ...puji Tuhan mendapatkan anugerah Islam yang sangat tinggi itu nah terus kata Allah di dalam surat Ali Imran ayat 19 Allah menegaskan inadina Islam Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam ada agama lain yang diterima di sisi Allah tidak lain dan tidak bukan adalah Islam lalu di ayat yang lain ini juga renungan bagi kita semua yang mana agama Islam itu merupakan agama dedikasi dari orang tua kita yang kita sungguh malu dan berbeda dengan teman-teman yang mualaf yang mereka menjadi Islam itu hasil dari mencari bukan dedikasi dari orang tuanya maka kita harus menjaga keislaman kita Allah berfirman dalam surat Ali Imran perhatikan ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya dan janganlah kamu mati Kecuali dalam keadaan muslim Nah ini mungkin renungan dan pesan bagi kita semua Kita sudah dianugerahkan Dari lahir muslim Berbeda dengan teman, -teman kita yang ma'alaf Berbeda dengan ke yang dengan Hasil pencariannya sendiri Maka kita harus jaga Islam kita Sampai kita mati dan janganlah